Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Saya akan memulai sebuah serial di mana berjalan-jalan ke luar negeri. Karena sudah beberapa episode, seingat saya 25 berjalan-jalan di Indonesia. Dan kali ini jalan-jalan di luar negeri. Tentu saya lakukan sebelum pandemi. Dan sekarang tinggal menceritakan dan menjadikannya... Inspirasi kali ini, saya mau bercerita. Waktu saya, istri dan anak-anak pergi ke Turki. Ibu kotanya adalah Istanbul yang dulu ya, bernama Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah pusat kekristenan pada zaman itu. Lalu waktu Islam ya bangkit di muka bumi ini, dan menurut saya ada kesalahan sejarah perang agama yang disebut Perang Salib. Karena agama menjadikan motivasi alasan manusia saling membunuh. Tapi bagaimanapun juga, itu sebuah sejarah yang sudah terjadi. Dan saya tidak akan membahas dari sisi agama ataupun sejarah, tapi... Yang pasti Konstantinopel, pusat kekristenan, berubah menjadi Istanbul, pusat dari Islam kawasan itu. Singkat cerita, itu mewarnai seluruh wilayah Turki. Sehingga di Turki juga ada yang namanya Hagia Sophia. Hagia Sophia ini gereja terbesar pada waktu Turki, Istanbul, Konstantinopel. Tapi waktu... Pada saat berubah jadi Istanbul. negara Turki dari Kristen menjadi Islam, maka Hagia Sophia yang menjadi masjid terbesar di kawasan itu. Nah, singkat cerita, sejarah berubah lagi, dimana khilafah terakhir, ya, Osmaniyah berubah menjadi negara Turki menjadi negara republik atau negara modern. Sekali lagi juga saya tidak membahas dari segi politik apakah Kemal atau ini pahlawan atau bukan karena ada yang menganggap ya ini kesalahan. Jadi saya tidak membahas dari sisi itu. Maka sejak Turki menjadi republik maka Hagia Sophia dijadikan museum. Nah, waktu saya ke Turki, saya dan keluarga pergi ke Hagia Sophia ini. Wah, memang menjadi unik sekali. Secara arsitektur sama dengan gereja-gereja di kawasan Eropa yang dibangun pada zamannya. Begitu kita masuk ke dalam, penuh dengan aksesoris tulisan Arab ya ayat-ayat suci dari Al-Quran yang dibentuk kaligrafi, menjadikan perpaduan museum ini tentu menjadi unik ya di dunia ini. Yang saya ambil dari penggalan cerita yang panjang tadi hanya sebuah esensi kecil bahwa di dunia ini nggak ada yang kekal, bahkan termasuk agama. Agama bisa muncul tiap abad, beberapa tertentu ada ya abad tertentu ada muncul agama ini, muncul agama ini. Bahkan di dalam agama yang sama saja Kristen misalnya, ada berbagai aliran, demikian juga Islam. Dengan kata lain, sebenarnya agama sendiri tidak kekal. Bahkan kalau kita bicara misalnya nanti di surga ada agama nggak ya? <laughs> yang pasti ada Tuhan, tapi agama saya belum menang ke surga. Apa kalau gitu yang kekal? Yang yang lebih-lebih esensi lagi dari agama yang bisa berubah seperti Konstantinopel jadi Istanbul, Hagia Sophia dari gereja menjadi masjid, maka bukan agama tapi nilai. Ini yang saya mau bahas di dalam bidang saya yaitu keluarga. Kenapa saya menggunakan cerita ini? Ya pertama, disambungkan dengan cerita jalan-jalan ke Turki. Yang kedua, saya sambungkan dengan konteks Indonesia yang ada macam-macam suku, budaya, agama, belum lagi aliran kepercayaan yang tidak diogi sebagai agama, tapi hidup di masyarakat ini akan membuat di Indonesia ini akan banyak sekali pernikahan beda suku, Beda budaya, beda agama. Dalam konteks Indonesia yang demikian, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bahagia kalau kita mengambil agama sebagai nilai-nilai, dan nilai-nilai itu yang dihidupi untuk membangun relasi? Mungkin sebelum soal keluarga, saya bawa ke soal yang lain. Saya punya kongsi, namanya Pak Tanu Sutomo. Dia seorang Buddha yang sungguh-sungguh ya, mengajarkan nilai-nilai Buddha. Bahkan dia juga nyumbang untuk pembangunan beberapa tempat ibadah untuk Buddha, Konghucu dengan jumlah yang besar. Ya. Karena orang yang murah hati juga. Dan saya berkongsi dari tahun 92 sampai hari ini, 2021 waktu tapping ini. Masih kongsian, kenapa awet? Karena saya membawa nilai-nilai yang saya dapatkan dari agama saya dan Pak Toma juga mendapatkan nilai-nilai. Nilai-nilai dari agama apapun juga, Ketika dibawa dalam hidup bersama, itu akan memperkuat relasi. Jadi yang dibawa nilainya. Jangan juga sampai kan suami istri berantem karena misalnya sama-sama Kristen beda aliran, sama-sama Islam beda aliran. Waktu pacaran kan namanya pacaran itu pasti moderat. Ya kalau nggak moderat kan nggak pacaran dengan beda aliran atau beda agama. Begitu menikah, lho kok nggak jadi moderat lagi gitu ya. Lalu berantem gara-gara hal itu, nggak bicara gara-gara itu, bahkan bubar bercerai gara-gara hal itu. Karena itu yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita bisa menghidupi nilai-nilai dari ajaran, bisa dari agama bisa juga dari budaya seperti nilai-nilai Pancasila nilai-nilai budaya Nusantara yang beraneka ragam ini tapi bagaimana nilai-nilai budaya Nusantara yang beraneka ragam itu menjadi satu Indonesia, Bineka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga, nah ini esensi Bineka Tunggal Ika ini nilai atau esensi hal ini dibawa di dalam keluarga memang kami menikmati aneka ragam budaya di Turki itu juga Turki sendiri luas sekali belum lagi karena sejarah yang panjang bangsa itu pernah menjadi pusat kekristenan pernah menjadi pusat Islam kalau menjadi negara modern maka tentu masih menyisakan aneka Kekayaan ragam budaya yang bisa menjadi keindahan negara itu Saya sendiri termasuk sangat mengenang keindahan Turki Baik dari budaya, baik dari segi landscape Pemandangannya luar biasa Bisa ketemu salju, bisa ketemu kapadukia Yang katanya kayak permukaan bulan Dengan batu-batu yang runcing menghadap langit dan sebagainya Kembali kepada inspirasi keluarga dari esensi Hagia Sofia dan Istanbul Konstantinopel. Banyak hal yang berubah di dunia ini, termasuk pasangan kita. Pasangan kita bisa berubah, lalu tiba-tiba seperti orang asing. Maka yang pertama adalah perlu membangun nilai-nilai dalam keluarga. Keluarga perlu membangun nilai-nilai, nilai-nilai yang esensial, Ya, yang memperkuat relasi Yang kedua komunikasi Supaya perubahan pasangan ini tidak menjadi terasa seolah-olah mendadak Karena tidak ada perubahan mendadak sebenarnya Karena tidak adanya komunikasi Saya berinteraksi dengan gadget Dengan lingkungan saya, dunia saya, pekerjaan saya dan itu pasti merubah saya, merubah pandangan hidup, nilai-nilai, tujuan, impian, passion. Istri saya juga, dia berinteraksi dengan lingkungannya, gadgetnya, medianya, yang dibacanya. Dan dia mengalami perubahan angan-angan, pikiran. Nah ini kalau dua orang yang sedang berubah dan selalu berubah, karena manusia itu adaptatif banget, tidak saling berkomunikasi. Menceritakan perubahan isi hatinya Maka dengan cepat suami istri akan menjadi orang asing Lalu bubarlah pernikahannya Karena itu kita perlu membangun komunikasi dan nilai-nilai Itu menurut saya dua, dua hal yang cukup penting Untuk membangun sebuah keluarga Khususnya pernikahan yang bahagia saya sudah beberapa tahun lalu ke Turki, ya, bahkan lebih lima tahun ya ke Turki. Jadi, jangan dulu kok gak pada pakai masker di sana, udah bebas ya. Bukan. Ini video klipnya, video klip yang dulu. termasuk yang saya kenang adalah apa? jus delima. <laughs> Wah, ini jus delima ini di Turki, di mana, mana dijual. Kalau kayak di Indonesia kan dimana mana orang jual nanas, jual pepaya, pisang gitu. Di sana juga ada pisang, tapi jus delima termasuk menurut saya buah itu antioksidannya tinggi sekali. Terus ada lagi tempat penjualan uh, jaket kulit. Wah, ada fashion show-nya. Lalu kita ditawari produknya. Baik kita mau pilih yang di tempat butik seperti itu ataupun di pasar tradisionalnya di mana mana dijual uh, jaket kulit dari uh, Turki. Waktu kita bepergian, waktu kita membangun relasi keluarga lewat traveling, lewat berpergian atau wisata, maka kita harus belajar yang namanya menikmati, menikmati kebersamaan dan justru pada saat itulah menjadi momentum untuk kita bercerita isi hati, bercerita nilai-nilai supaya jangan sampai nanti keluarga kita menjadi museum kayak Agia Sophia. Sudah gak ada lagi itu, udah bubar, udah cerai. Maka yang dibangun adalah nilai-nilainya. Setelah inspirasi hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya, Inspirasi Keluarga Jarot.